Lupakanlah kepedihan, tapi jangan pernah lupakan kebaikan. Dalam cinta sejati, tak ada kejahatan. Dia yang belajar, tapi tak berpikir tersesat. Dia yang berpikir, tapi tak belajar berada dalam bahaya besar. Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh. Manusia unggul selalu rendah hati saat berbicara, tetapi selalu luar biasa dalam tindakan. Bila melihat seorang yang bijaksana berusahalah menyamainya dan bila melihat seorang yang tidak bijaksana periksalah dirimu sendiri. Hargailah diri Anda sendiri, maka orang lain pun akan menghargai Anda. Kemanapun kamu pergi, Pergilah dengan seluruh hatimu. Kita harus merasakan kesedihan tapi tidak larut dalam kelamnya kesedihan itu. Makin banyak kita belajar, makin insaflah kita betapa sedikitnya yang kita ketahui. Mengetahui apa yang kamu tahu dan apa yang tidak kamu ketahui, itulah pengetahuan sesungguhnya. Setiap hal punya keindahannya sendiri tapi tidak semua orang bisa melihatnya. Tidak penting seberapa lambat Anda pergi selama Anda tidak berhenti. Apabila kita tidak mengetahui kehidupan, Bagaimana bisa kita mengetahui kematian? Ciri orang yang beradab ialah dia sangat rajin dan suka belajar, dia tidak malu belajar dari orang yang berkedudukan lebih rendah darinya. Kemuliaan kita yang paling tinggi bukan karena kita tidak pernah jatuh, melainkan justru ketika kita selalu bangkit setiap kali jatuh. Kenal tidak seindah mencintai, mencintai tidak seindah menikmati. Orang bijak tidak bimbang, orang bercinta kasih tidak cemas dan seorang pemberani tidaklah merasa takut. Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya. Pelajarilah masa lalu, jika ingin meramalkan masa yang akan datang. Perut yang terisi merupakan segalanya, yang lain adalah kemewahan. Kamu tidak bisa membuka sebuah buku tanpa mempelajari sesuatu. Kebaikan tidak pernah berdiri sendiri. Dia yang melakukannya akan memiliki kawan. Kerendahan hati adalah dasar yang kuat dari semua kebaikan. Manusia yang unggul berbuat sebelum dia berbicara dan setelah itu berbicara berdasarkan tindakan yang dia buat. Orang yang ingin tetap bahagia dan bijak harus terus berubah. Seseorang yang melakukan kesalahan dan tidak membetulkannya telah melakukan satu kesalahan lagi. Bukan kebenaran yang membuat manusia menjadi besar, tetapi manusia yang membuat kebenaran menjadi besar. Dimanapun kamu pergi, pergi dengan segenap hatimu. Jangan menjalin persahabatan dengan seseorang yang tidak lebih baik dari dirimu. Jika kamu melihat ke dalam hatimu sendiri, dan kamu menemukan tidak ada yang salah di sana, apa yang perlu dikhawatirkan? Apa yang harus ditakutkan? Mudah untuk membenci dan sulit untuk mencintai. Inilah bagaimana keseluruhan skema akan sesuatu bekerja. Saling bertemu dan menjadi kawan, adalah mudah. Tetapi tetap bersatu dan hidup damai, itulah yang sukar. Dalam sebuah negara yang pemerintahannya bagus, kemiskinan adalah sesuatu yang memalukan. Dalam sebuah negara yang pemerintahannya buruk, kekayaan adalah sesuatu yang memalukan. Jika kita tidak mengerti tentang kehidupan, bagaimana bisa kita mengerti tentang kematian? Mengetahui apa yang kamu tahu dan apa yang tidak kamu tahu itulah pengetahuan sesungguhnya. Orang arif mengalahkan dirinya, orang bodoh mengalahkan orang lain. Orang yang unggul sederhana dalam cara bicaranya, tetapi lebih dalam tindakannya. Semua hal baik sangat sulit untuk digapai, dan hal yang buruk sangat mudah untuk didapat. Itu lebih memalukan untuk tidak mempercayai teman-teman kita daripada tertipu oleh mereka.